Mobil polisi adalah kendaraan darat yang digunakan polisi untuk transportasi atau berpatroli. Mobil polisi biasanya digunakan oleh petugas polisi agar mereka dapat mencapai lokasi kejadian dengan tepat waktu, berpatroli di suatu area, dan menangani serta menahan tersangka untuk sementara. Adapun pihak kepolisian membutuhkan mobil dengan power maksimal sehingga bisa mengejar penjahat dengan cepat, bahkan beberapa negara membekali polisi mereka dengan mobil mewah dan super cepat. Berikut adalah 5 mobil mewah yang digunakan polisi di berbagai negara. Seperti biasa, support channel dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar dapat notifikasi video selanjutnya. Giat Smart Patrol, Dubai Pabrikan W Motors menghadirkan SUV sebagai kendaraan patroli polisi yang dinamakan Giat Smart Patrol. Nama giat sendiri diambil dari nama depan laki-laki Arab yang berarti matahari, mobil SUV mewah ini adalah model yang dibuat khusus untuk polisi Dubai. Selain tampilannya yang begitu garang membuatnya disegani di jalanan, SUV ini memiliki platform Nissan, kemungkinan besar dibekali mesin V8, dengan tenaga 400 tenaga kuda atau 298 kilowatt dan torsi hingga 560 Nm, dengan penggerak 4 roda. Mercedes-Benz SLS AMG, Jerman Mercedes-AMG GT menjadi kendaraan patroli polisi Jerman, Mercedes memberikan bantuan kepada polisi Jerman untuk menangkap pelaku pelanggaran hukum, mobil sport terbaru dari Avalterba ini telah dihadirkan dalam balutan livery polisi. Berkat mesin turbo V84.0 liter yang sangat cepat, Mercedes-Benz SLS GT standar saja mampu mencapai kecepatan 100 km per jam dalam waktu 4,1 detik. Bahkan untuk tipe S sendiri dibekali dengan mesin berkapasitas 583 tenaga kuda pada 6.800 RPM, dan torsi maksimum 479 Nm pada 4.750 RPM, hingga menghasilkan kecepatan tertinggi 310 km per jam dengan waktu 3,9 detik. Lamborghini Huracan, Italia Lamborghini Huracan Polizia diurus langsung oleh CEO Lamborghini Stefano Domenicali. Mobilnya ditugaskan di daerah asal Lamborghini sendiri, menjadi mobil polisi lalu lintas di jalan tol Bolokna Italia. Lamborghini Huracan Polizia didesain dengan motif polisi Italia berkelir biru dan putih. Kemudian terdapat aksen bendera kenegaraan di bagian samping mobil menggunakan mesin V-10 5,2 liter, menghasilkan tenaga hingga 610 tenaga kuda. Bahkan, ia mampu berakselerasi dari posisi diam ke 100 km per jam dalam 2,8 detik, bagian dalamnya dilengkapi dengan peralatan standar polisi seperti tempat senjata, VFH radio, dan berbagai perangkat lainnya. Likan Hypersport, Abu Dhabi Likan Hypersport adalah sebuah mobil sport produksi terbatas Lebanon yang diproduksi oleh W Motors, sebuah perusahaan yang berbasis di Uni Emirat Arab, didirikan pada tahun 2012 di Lebanon dengan kolaborasi antara insinyur Lebanon dan Italia. Menjadi supercar pertama yang dirancang dan diproduksi di Timur Tengah, Likan Hypersport memiliki mesin flat 6 3,7 liter twin turbo yang dikembangkan oleh Roof. Mobil ini mampu mencapai tenaga hingga 740 tenaga kuda yang melontarkan kecepatan dari 0 hingga 62 mil per jam dalam waktu 2,8 detik dan mencapai kecepatan tertinggi sekitar 245 mil per jam. Bugatti Veyron, Dubai Tampaknya Dubai merupakan negara yang memang dihiasi mobil mewah di setiap sudut jalannya, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Hamis Matar Al Mazaina. Kepala Mayor Jenderal Polisi Dubai, Bugatti Veyron dan banyak supercar lainnya dalam armada mereka, digunakan untuk mempromosikan Dubai kepada turis dan penyelenggara pameran internasional. Dubai memamerkan armada supercar milik polisi Bugatti Veyron yang sanggup melesat 408 km per jam. Mesin yang haus bahan bakar ini berkapasitas 8,0 liter dengan tenaga 1.200 tenaga kuda, bahkan torsinya pun tak kalah kuat, 1.500 Nm. Polisi Dubai menampilkan sebagai armada dan juga sebagai ornamen yang menunjukkan identitas kemewahan di Dubai. Itu tadi 5 mobil mewah yang digunakan polisi di berbagai dunia, sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa.